Sebagai petani dan manusia biasa kita tidak pernah tahu bencana apa yang akan terjadi di masa depan Kita hanya mengusahakan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan untuk kelangsungan hidup manusia Salah satunya berbudidaya tanaman Halo bose Kali ini kita mengejak bose semua berkunjung ke lahan tomat komodor di kabupaten cilacap. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi saat kita sedang berada di lahan, gempa bumi berskala 6,6 skala richter yang berpusat di tuban jawa timur terasa lumayan kencang di sini. Sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya dan kita segera mengevakuasi diri karena ditakutkan ada gempa susulan Untungnya kita sempat berdiskusi di lahan membahas kotar tomat komodor. Seperti apa cerita selengkapnya? Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita berada kembali di Cilacap, tepatnya di desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah kalau kemarin kita bicara soal cabai, sekarang kita bicara soal tomat. Nah, di samping kanan kiri saya ini ada tomat dan bersama petaninya. Nah, Bapak ini eh, petani tomat komodor ya. Nah, kita akan berkenalan dahulu dengan Pak Petaninya. Mungkin sakit kenalan Rian ya Pak. Yes, pak yes, Sinten Asmane Pak? Yes, pak yes, Yasmun. Pak Yasmun. Kulo Yakub Pak. Oke. Baik. Pak Yasmun di sini adalah petani tomat komodor. Eh... Untuk lebih lanjutnya, kita langsung tanyakan saja kepada beliau, ya. Oke, okay. ya, terima kasih. Ini saya pengalaman bertani, ya. Udah, sebenarnya udah lama, cuma petani, bunyinya petani kolonial lah. Nah, sekarang ikuti ikutan, jadi petani milenial mengikuti orang-orang yang muda. Sekarang saya mengenal tomat komodor itu sekitar, ya, belum lama sih, dari... Pak Mas Rukin yang katanya dari kapal terbang saya dulunya biasanya nandur apa tanamnya tanam tomatnya biasa tapi setelah ini mengenal komodor saya mencoba peta apa nanam komodor ternyata hasilnya lah, Alhamdulillah seperti ini perawatan kalau dipikir lebih mudah dengan anu tomat jenis komodor dibandingkan yang lain karena yang lain ternyata sudah banyak yang kena kerse Karena ini juga ada perbandingan dari tomat jenis lain lagi Yang selain jenis komodor oh, Kalau boleh tahu lahan yang Bapak tanam ini sebelumnya tanam apa Pak sebelum tomat? Sebelum tomat saya tanami cabai dulu Tanam cabai, tanam upaya Tapi sekarang setelah ini alhamdulillah kebetulan kemarin anu Pak Masrukin mengenalkan produk dari Komodor saya nyoba ternyata hasilnya lebih bagus daripada produk yang lain. yang bapak rasakan dari cara budidayanya, dari penanggulan hama penyakitnya itu gimana pak? Nah, dari segi ketahanan dan cara perawatannya menurut bapak? kalau kalau mengenai perawatan saya sih tak anggap perawatannya sama dengan tanaman yang lain. cuma untuk mengenai Serangan hama ternyata kalau saya pikir yang saya bandingkan dengan yang jenis lain masih tahan jenis komodor dari serangan ulat e -e. terus apa daun keresek e -e. masih bagus komodornya ber, apa masih tahan komodornya? Oke. Yang bapak lakukan penyemprotannya berapa kali dan apa yang disemprotkan pak biasanya? Kalau kemarin saya masih pakai produk alo ulat e -e. yang dari upl larviron nah, larviron juga agak bagus terus kemarin dikenalkan obat ulet juga oleh pas mas mas rukin anu jenis lanet apa ya uh -huh. jenis lanet alhamdulillah saya semprot ini ternyata nyemprot sekali obat dari ini dari lanet alhamdulillah aman sampai sekarang sampai saya panen ini yang sudah yang ketujuh lah petikan yang ketujuh Tadi kan soal kita kan bicara soal has, e, cara perawatan ya Pak budaya. Hmm. Nah, kemudian ini saya pengen tahu hasil panen tomat komodor ini Pak. Ini Bapak udah panen tomat komodor ini berapa kali petikan ya Pak? Ini Alhamdulillah jen, apa komodor ini sudah yang ketujuh petikan yang ketujuh ini. Kalau besok yang kedelapan karena hari besok udah waktunya petik lagi. Hmm, dan dipetik berapa kali sehari Pak? Tiga hari sekali saya petik. Ya. Baik, boleh saya petik ya, pak oh ya boleh, Oke. boleh kalau dari ukuran tomat eh, speknya lah itu hmm. eh, menurut pedagang sendiri dan bapak kemarin menangi harga berapa pak untuk tomat ini kalau alhamdulillah kalau sekarang harga lagi mendukung kalau yang pertama pertama saya harga petik tiga setengah hmm. tapi alhamdulillah ini petikan yang mulai dari petikan yang Kelima sampai sekarang Harganya melonjak tinggi. Di samping itu sama konsumen, alhamdulillah menyukai jenis komodor Kenapa pak alasannya bisa suka? Karena katanya ininya agak tebal terus saya yang bertani sendiri tidak di musim yang seperti ini tidak mudah bolong pantatnya. Terus ya yang jelas jenisnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang lah baik Pak uh, kemudian ini Pak yang lain tadi saya kelewat untuk ketahanan virusnya sendiri gimana Pak Alhamdulillah ketahanan virus ternyata masih lebih tahan komodor uh -huh. dibanding jenis atau jenis tomat yang lain karena alhamdulillah nih komodor yang saya tanam ini petikan yang ketujuh daunnya juga masih bagus kayak gini belum kena keresok uh -huh. menurut Bapak sendiri tomat komodor ini sudah masuk spek pasar atau sudah rekomendasi apa belum bagi petani dan ada yang disampaikan mungkin buat petani lain untuk tomat komodor pak ya untuk para petani lain saya menyampaikan, saya bersyukur bisa mengenal tomat jenis komodor karena satu ketahanannya dari serangan penyakit masih agak tahan lebih tahan lah yang saya maksud terus dua perawatnya perawatannya juga sama dengan yang lain ternyata masih mudah masih bagus jenis yang komodor yang saya tanam ini komodor, komodor ternyata mantap